Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, lebih Lovers, serta Leslie Lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube kesayangan kalian, Eva TV yang akan terus mengabarkan informasi terbaru, kabar baik, dan pastinya vitamin bahagia seputar idola kita, Lesti dan Rizky Pilar.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 Baiklah para sahabat, seluruh dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Imin akan menyuguhkan kabar spesial dan fastnya vitamin terbaru yang kita dapatkan dari idola kita Sebelumnya para sahabat kita awali dengan kabar yang sangat membanggakan sekali Ini datangnya dari aplikasi Jux dia Di laman akun Instagram Jux ID Indonesia Menginfokan Chart Dangdut terhot, Alhamdulillah persahabat Bunda Lesi Kejora Dengan lagu Lentera Ini berada di posisi ketiga Tiga besar tuh Wow, luar biasa banget ya Alhamdulillah Idola kesayangan kita Selalu masuk di tiga besar Doakan selalu yang terbaik ya untuk karya-karya Lesti dan Rizky Bilar Sama-sama kita harus selalu semangat Untuk streaming lagu-lagunya Bunda Lesti maupun Papa Billar. Kita buktikan bahwa fans sejati Leslar itu Semakin kuat dan semakin kompak Untuk selalu mendukung karya-karya idola kesayangan kita Bangga banget ya Alhamdulillah Terbukti bahwa lagu-lagu Bunda Lesti Kejora memang konsisten Masih banyak Yang meminati Luar biasa Kemudian persahabat vitamin bahagia pun Kita dapatkan Perhatikan persahabat tuh Wow <laughs> Inilah kelakuan ya Papa Bilar Saat persahabatnya di Swiss Papa Bilar Menjadi guru vokalnya Bunda Lesti Kejora Masya Allah banget ya Bunda Lesti Walaupun nyanyinya cemas sedikit tetapi berasa banget ya suaranya luar biasa The best ini juga yang membuat kita semakin bangga Kepada idola kita, suaranya luar biasa Dan tentunya perilakunya pun Ini patut diacungi jempol untuk Lesti dan Bilar itu selalu menjadi nomor satu untuk mereka Itulah contoh baik untuk kita semuanya Semoga kita selalu bisa meniru Etitudenya Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar Nah, berarti gak perhatikan perselamat momen ini pun diunggah kembali Oleh akun It's Bitter tiada Kalimat Caption yang dituliskan Guru vokal Bunda Lesti di Swiss tuh Guru vokalnya adalah Papa Bilar Ini sih the best banget ya Hingga banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari Darah2444 Underscore mengatakan Guru vokalnya benar-benar jatuh cinta sama muridnya Masya Allah ini luar biasa banget ya semoga semakin banyak dukungan dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita selanjutnya bersahabat vitamin bahagia berikutnya kita rapatkan dari abang Fatih Masya Allah abang Fatih lagi ngedot tuh didotin oleh Teh Novi. kebahagiaan pun kita rasakan bersahabat ya sepertinya BBL ini menunggu kedatangannya. Bunda dan Papahnya di postingan ini pun persahabat, ya Pastinya kita selamat dengan dibanjiri komentar-komentar positif yang diberikan salah satunya dari Tio atas kan mengatakan masya Allah al-fatih anak pinter saleh ganteng Alhamdulillah persahabat ya dukungan semakin banyak dari orang-orang baik dan Alhamdulillah persahabat kita mendapatkan informasi juga. Bahwa Bunda Lesti Kejora, hari ini OTW balik ke Indonesia. Hati-hati ya Bunda Lesti, kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Hari ini persahabat ya, Bunda Lesti, Papa Bilar. OTW balik ke Indonesia, sudah kangen banget ya sama Abang Fatih. Alhamdulillah akhirnya ketemu lagi dengan Abang El, anak kesayangannya tuh, yang sudah selalu menunggu kedatangan. Pandanya, doakan yang terbaik bersahabatnya, semoga Leslar selamat sampai tujuan Dan kita lihat juga di unggahannya Bunda Lesti Kejora Semalam ternyata ada tanggapan dari Korudi Salim Korudi mengatakan, loh Zanya mana katanya tuh ya, aduh cute banget ya Korudi Ternyata sahabat terdekatnya Bunda Lesti pun ikut menanggapi foto yang diunggah semalamnya Masya Allah Untuk Lesti Ransky Bilar The Best Luar Biasa Kemudian persahabat disimak juga Ini ada momen lucu dan gesreknya Idola kesayangan pasti kalian semua Happy banget ya saat melihat kelakuan Kegesrekan Dari Lesti Gejora Perhatikan saat di video oleh Papa Billar. Bunda Lesti disitu Joget-joget persahabatnya asyik Masya Allah Pokoknya bahagia Sekali melihat video ini Kebahagiaan mereka itu adalah kebahagiaan kita semuanya Doakan selalu yang terbaik untuk idola kita Masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya bersahabat Dan pastinya kita selalu menunggu cidukan-cidukan vitamin terbaru dari idola kita Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya